Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum alla ilaha illallah warahmatullahi anna Muhammad Rasulullah. Jumpa kembali dengan Akidah Channel pada kesempatan kali ini. Spesial untuk ikhwan bila semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa taala dan tetap dalam iman dan Islam kita. Untuk pada kesempatan kali ini sengaja Akidah Channel Sajikan satu video bagaimana si penghujat Taibudin Ibrahim Masih dalam kebiasaan-kebiasaan seperti orang kida. Dia mengatakan bahwa Orang-orang yang menyerang gedung yang dinarasikan oleh dia itu adalah ajaran Islam Bagaimana kita ketahui semuanya ya Siapapun yang melakukan pengerusaan-pengerusaan seperti itu Itu bukanlah ajaran Islam Islam tidak mengajarkan seperti ada oknum-oknum Yang beragama Islam menjadi seorang teroris Kenapa demikian? Karena Islam mengajarkan damai Satu kedamaian rahmatan dil alamin. <tuh> Jadi narasi-narasi yang dibawa si uh, Udin ini dengan dasar kebencian dan misi-misi yang harus disukseskan oleh si Udin ini Makanya segala apa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang beragama Islam Itu dibawa untuk menggiring opini bahwa ajaran Islam seperti itu adanya Padahal tidak demikian Nah dia tidak ingat Kalau kita kembalikan 350 tahun siapa yang menjajah tanah air kita kita gak akan ke sana biarkan mereka bernarasi kebencian kita sebagai umat muslim tetap tawakal dan selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga orang-orang seperti ini cepat mendapat hidayah dan cepat diberi petunjuk untuk menemukan jalan kebenaran dan bagaimana video tersebut kita akan tonton dan kita akan komentari Tapi sebelumnya, sebelumnya kalaupun ada Kristen-Kristen yang uh, mungkin secara sengaja atau tidak sengaja mampir ke, ke akidah Channel Silahkan Anda berkomentar secara sopan Kalaupun Anda kepanasan seperti yang berkomentar setiap komentarnya narasinya sama silakan nggak apa-apa kita bebas. Yang penting, Anda sopan. Kami pun menghargai Anda. Karena apa? Islam membawa kedamaian dan tetap menghargai, menjaga kerukunan antar umat beragama. Kami datang Agidah channel untuk menyanggah para penghujat, menghadang para misionaris yang sengaja mengikis keimanan umat Islam, saudara-saudara kita yang masih lemah. Mari kita edukasi bersama-sama. Kita bentengi umat. Kita simak video yang berikut ini. Allah sebagai Bapak tidak melarang anaknya untuk memilih, lu milih eh, agama Gombal Gambul, eh, kitab suci Gombal Gambul, silakan. Nah, setelah saya sadari bahwa kitab Gombal Gambul itu adalah kitab yang mencelakakan saya, saya tinggalkan, saya datang kepada Yesus Kristus. Ia juga tidak melarang anaknya untuk meninggalkan rumah dan pergi jauh dan menjual miliknya. Silakan pergi. Oke, kita komentari ya, Iwan bilang semuanya. Kalau dia merujuk seperti ini ya, dia katanya menemukan kebenaran dan keluar dari agama Islam ya. Kita narasinya cuman berbeda. Itu kita tanggapi seperti ini. Ya memang silakan itu hak kamu untuk berpindah agama atau menjadi seorang murtadin Dan uh, kita katakan ya kalau saya sebagai seorang muslim mengatakan Anda itu uh, menjadi seorang murtadin itu tersadar Setelah menemukan kebenaran baru terus pindah ke Kristen Kalau saya katakan kamu menemukan kesesatan karena apa? Kebenaran yang kamu katakan setelah kamu menjadi seorang penghujat, ternyata kebenaran yang kamu katakan itu adalah penghujatan yang sekarang kamu narasikan untuk menggiring publik supaya orang ini terbawa dengan apa yang kamu katakan. Padahal, namanya kebenaran itu bukan seperti itu. Kalaupun kamu menjadi seorang Kristen yang baik dan benar, tetap kamu berbudi luhur dan tetap bisa menjaga lisanmu. Contoh: kamu pelajari bibirmu. Kalau kamu menjadi seorang pendeta Sampaikan isi bibelmu Tapi ini judulnya anak terhilang Namanya Saifuddin Ibrahim Alangkah kasihan Saat kita simak pertama Kamu menyampaikan pelayanan Tapi di tengah-tengah di kamu menyampaikan pelayanan kepada jemaah Kamu menarasikan kebencianmu terhadap Al-Quran kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Nah makanya kami muslim menghadang seperti itu penghujat penista Dan kami pun tidak mau saudara kami tergiring dengan opinimu Bagi saudara-saudara yang masih awam Jangan sampai pembenaranmu dianggap sebuah kebenaran Padahal itu adalah kesesatan yang kamu yakini itu kebenaran Itulah menjadi seorang penghujat tapi setelah barang-barangnya hilang, artinya dia sadari bahwa ajaran gombal-gambul itu adalah ajaran yang mencelakakan dan sudah terbukti di seluruh dunia. Kemana saja, bayangkan, iya, 11 September itu, dua gedung kembar itu dihantam pakai pesawat terbang oleh si gombal tampol itu hancur hancur gedung itu berapa triliun harganya nah narasi-narasi seperti ini ya dia tidak melihat uh, satu konteks itu adalah oknum bukanlah ajaran tapi saat mereka kata uh, dikatakan seperti ini itu umat ke orang Kristen seperti ini itu adalah oknum. Nah, kita pun bisa menjawab ya. Kalau ada seperti itu itu bukanlah ajaran Islam, tetapi itu oknum yang salah menafsirkan, salah menerapkan satu atau dua ayat di dalam Al-Qur'an. Mungkin mungkin di dalam Al-Qur'an itu ada yang mengatakan seperti ini dia terapkan pada tempat yang salah atau penafsiran yang salah. Oknum-oknum tersebut tetap tidak kita benarkan. Karena apa? Dalam ajaran Islam tetap menjaga kedamaian, tetap kita salahkan. Yang salah tetap dihukum dan mendapatkan apa yang dia perbuat, mendapatkan hukuman yang setimpal pastinya. Tidak ada ajaran Islam yang membenarkan seperti apa yang dikatakan si Udin. Apalagi mengajarkan. Nah narasi ini yang harus kita luruskan supaya saudara-saudara kita bisa teredukasi Masalah jemaahnya si Udin ini terprovokasi oleh apa yang dikatakan si Udin itu terserah mereka Karena apa kebenaran yang dia katakan dan dia temukan yang dikatakan dia menemukan kebenaran Ternyata menjadi seorang penghujat bagi umat Islam manusia berapa yang mati hanya karena mengikuti kitab gombal gambul bahwa orang kafir itu najis ini untuk mengobat me lupa Nah di sini selalu dia mengatakan sebenarnya kalau kita tidak bijak dalam menghadapi pengujat-pengujat seperti ini ya iman kita ini tergugah ya iman kita ini tergugah dan terpanggil gitu untuk mengatakan hal untuk membantah gitu apa yang dia katakan seperti dia berkata kitab gumbal gambul ini sepertinya memang melukai, melukai umat muslim ya. Menarasikan Al-Quran itu dengan Kitab Gumbal. Gambul ini sangat menyakitkan sekali, tapi itulah yang harus kita ketahui. Ternyata, kebenaran yang dia katakan, dia menemukan kebenaran. Dia menjadi seorang seperti ini, Si Udin ini. Nah, kebenaran yang menurut Si Udin ini menjadi orang seperti ini, mengeceh, menarasikan Kitab orang lain dengan seperti itu, dengan kebencian. Jadi kita bisa menelaah, Akal kita bisa menilai Semoga ikhwan vila semuanya Dan saudara-saudara kita semuanya bisa menilai Ternyata kebenarannya Dikatakan digembur-kemburkan inilah kebenaran Inilah kebenaran oleh si Udin Saya menemukan kebenaran kata si Udin Ternyata terus cita-citanya itu mau Menjadi penghujat Terus kebenaran apa yang sebenar-benarnya Tidak ada Tidak ada Terus dia mengatakan Kitab yang mengatakan Umat oh, kafir, orang kafir itu najis benar, bukan bukan najis lagi, tetapi masuk neraka jahanam tetapi konteksnya itu ajaran Islam, di dalam Islam bukan konteks untuk menarasikan satu kebencian satu fakta dan bukti bahwa Indonesia ini sudah berapa puluh tahun berapa ratus tahun terbentuk biarpun ada ayat yang mengatakan, umat Kristen atau kafir gitu Orang non muslim di luar islam itu masuk neraka jahanam Atau najis Atau begini dan begitu Hal apa yang dikatakan si Udin ini tidak pernah terjadi Seperti yang kemarin dia katakan Harus kamu bunuh Tidak terjadi konteksnya Orang yang menyerang kita Harus kita lawan Bukan harus uh, Yang kamu katakan Kamu selalu mengenarasikan ajaran kasih Menerapkan ajaran kasih Tetapi Kasih seperti apa yang kamu narasikan? Ternyata kasihanilah. Kasihanilah apa? Kamu selalu menghujat. Alangkah kasihan otak kamu yang terganggu dengan kebencian-kebencian iblis itu ya. Kamu tak bilang bukan umat apa ya yang Uh, mengajarkan kasih Tapi kamu mengajarkan kasihanilah Kamu sudah terbawa dengan Kesesatan Kesesatan yang di dimiliki oleh iblis Masuk ke badan kamu Karena apa? Kamu menggemborkan kebenaran Kamu menemukan kebenaran menurut kamu Ternyata itu adalah pembenaran Bisa saya katakan pembenaran apa? Kebenaran yang kamu temukan Ternyata menjadi penghujat Penista Dan kamu menarasikan kitab orang lain dengan Kitab Gumbal, gambul ajaran Rasulullah. Kamu katakan ajaran begini begitu, ajaran dari Arab. Jadi, narasi-narasi itu kamu bawa dengan penistaan. Jadi, di situ sangat kelihatan sekali kamu menemukan kesesatan, bukanlah kamu menemukan kebenaran. Karena apa? Kalau memang benar kamu melakukan kebenaran, pasti yang kamu sampaikan itu benar. Kalaupun kamu meyakini Kristen secara totalitas, kamu jadi Kristen, sampaikan Bibelmu bukan Al-Quran. Ternyata kamu selalu membawa ayat-ayat suci Al-Quran itu untuk, ya, untuk menyerang Islam. Tapi nggak bisa kamu menarasikan Al-Quran seperti ini, supaya kamu kelihatan pintar di hadapan orang Kristen. Biar kelihatan paling pintar kamu antara orang Kristen Oke okay. Orang jemaah Kristen itu menganggap kamu lebih tahu Al-Quran dibanding-banding mereka ya Dibanding mereka kamu lebih tahu karena kamu murtadin ya Tapi kamu diantara orang yang bisa tentang Al-Quran dibandingkan Muslim Kamu tidak ada apa-apanya Saya katakan seperti itu apa Kamu sering mengartikan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan arti dan penafsiran yang berbeda menurut pembenaran kamu sendiri tu pengikut bagaimana yang menerbangkan pesawat itu dan tabrak dua gedung pembar apakah kamu masih itu Habib keribu Habib dombal gambul Yang dipenjara Dan Habib Bahar semit Dia itu sengit Sekali Bahar Sudah, sudah Lanjutkan Pilihat lagi kita apa sudah nasib kita. Sudah ya Iqvan wilayah Kita tanggapi Begini ya Ivan Villa. Sebenarnya di ujung ini tadi dia menjawab sendiri. Dia menarasikan seperti ini. <tuh> Pesawat terbang uh, apa namanya? Yang kita jelaskan tadi seorang oknum, dia katakan itu ajaran dari Bang Mamat katanya kan, padahal kalau kita narasikan Bang Mamat itu sebagai uh, nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita suri tauladani, dia narasikan seperti itu sangat menyakitkan sekali. Nah, dalam konteks ya, orang yang menjadi teroris dengan KTP Islam itu bukan ajaran Islam. Tidak ada ajaran Islam seperti itu. Bukti ya, bukti keadilan ada orang yang berbuat seperti itu tetap mendapatkan hukuman dunia dan akhirat. Pasti itu. Di dunia sudah jelas mendapat hukuman dan dia menarasikan Habib Grebo. Oke okay, saya nggak kenal dengan dia Habibar Oke okay, saya nggak kenal dengan dia Tapi bukti keadilan yang ada di Indonesia Yang sering dinarasikan oleh Saibuddin Ibrahim Bahwa di Indonesia ini sudah tidak ada keadilan Tidak ada kedamaian Dan tidak ada kerukunan Tapi buktinya ini jelas Satu yang dia katakan sendiri Mereka yang sedang di penjara Nah disitulah menjawab tentang keadilan Kalau dia tidak di penjara Itu berarti hukum tidak berjalan Umat muslim bukan setuju atau tidak setuju Kita menginginkan kedamaian Dalam konteks berdasarkan Pancasila Hidup di negara kesatuan Republik Indonesia Dengan negara Uh, kita tahu semua ya Negara kita ini negara hukum Pasti orang yang bernarasi kebencian penep, Menepar kebencian siapapun dan agama apapun Tetap akan dilaporkan dan diproses secara hukum Bila itu terbukti melanggar hukum Nah dengan dia Dia itu dianggap salah oleh penegak hukum Dan dihukum itulah keadilan Keadilan yang sebenarnya itu Hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuat Dan yang salah itu mendapatkan hukuman Yang benar mendapatkan kebenaran Dan mendapatkan balasan bahwa dia tidak salah Makanya dia terbebas Nah inilah bukti kayak Ustadz Yahya Waloni Nah terus sekarang yang kamu bahas lagi gini Oh MKC mendapatkan Segini dia mendapatkan sini pasalnya Beda pasalnya Saya nggak akan lari ke hukum ya Tapi konteksnya beda Habib Bahar dia tidak merubah ayat apapun Nah si MKC kalau kamu perlu tahu ya kita ulas Semua orang tahu sebenarnya Kamu hanya menutupi kebenaran itu Si KC merubah ayat Al-Quran Menafsirkan dan bernarasi kebencian seperti ini Lo uh, kitab kuning, nah gitu. Mungkin kamu tahu lah din. Kitab kuning itu yang diajarkan di pondok pesantren, tidak usah diajarkan lah. Itu akibatnya menjadi teroris seperti ini. Lulusan pondok seperti mengajar seperti ini. Padahal di pondok pesantren tidak ada seperti itu. Faktanya ribuan anak lulusan pondok pesantren tidak seperti apa yang kamu katakan. Kalaupun ada satu dua orang yang uh, berpikiran negatif. Itu oknum bukanlah ajaran Islam Seperti itu Din Jadi dengan adanya kamu berkata Habib Kribo dan Habib Bahar itu sudah dipenjara Itu menjawab orang yang salah harus uh, menanggung sebuah kesalahan intah itu salah menurut ajaran Islam Atau dia salah menurut aturan hukum hidup di negara kesatuan Republik Indonesia Mungkin dalam satu konteks di dalam ajaran Islam ada Tetapi dalam kehidupan kita bermasyarakat, bernegara Di negara kesatuan Republik Indonesia Dengan menjunjung tinggi kerukunan, saling menghargai, saling menghormati Dia melanggar hukum karena menebar kebencian Itu memang harus diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia Nah contoh orang yang bencong ini seperti kamu kamu merasa benar, padahal kamu sudah menjadi tersangka itu pasti kamu melanggar hukum yang ada di Indonesia. Tapi kamu nggak berani pulang. Nah, ini bedanya. Jadi sudah kamu jawab sendiri bahwa mereka-mereka dalam penjara itu berarti memang mendapatkan hukuman secara uh, melang, apa ya? Secara hukum melanggar apa yang menjadi peraturan hukum di Indonesia menebar kebencian. Itulah keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi Ikhwan bilang semuanya Semoga aqidah Channel Hadir untuk Kita semuanya Bisa sedikit banyak mengedukasi Saudara-saudara kita Yang mungkin secara Sengaja atau tidak sengaja melihat Narasi-narasi Mbah Udin Ini tidak terkiring Dan tidak terbawa Arus apa yang disampaikan Oleh penista Agama ini Jadi Uh, inilah sekilas edukasi. Semoga bermanfaat, dan semoga ikhwan bila semuanya selalu terjaga dalam iman dan Islam. Tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama dukung channel-channel Muslim untuk membantah, menghadang, dan uh, membalas apa yang jadi hujatan-hujatan mereka membalas dalam artian di sini bukan membalas dengan kekerasan tapi uh, membalas dengan narasi-narasi positif supaya saudara-saudara kita tidak tergering dengan narasi negatif. Kalau dia membawa ayat kita balas dengan ayat, tapi kalau dia membawa membawa argumen kita balas juga dengan argumen supaya kita pun bisa memahami apa maksud dan tujuan si Udin ini ternyata hanya menggiring publik supaya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini uh, terpecah belah dan ter mencapai-capai kerukunan antara umat beragama. Yang paling utama adalah dia memiliki misi menghancurkan ajaran Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama dukung channel-channel Muslim. Dan terima kasih atas dukungannya. Semoga mendapatkan nilai tersendiri oleh dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadi ladang amal kita nanti di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih uh, Akidah Channel. Undur diri dulu. Nanti kita akan kembali dengan topik-topik yang berbeda. Pastinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.